Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Iman Dokter Terima kasih yang sudah mengklik video saya Iman Kurniawan Niawal dan dapat subscriber. Oke. Okay? makan mie dua bungkus ini itu ini guys nih goreng ekstra pedas seratusnya gila oke okay. lihat video saya makan mie ini dia guys. Dan kita lanjut kita akan memakan hmm, mie ini dalam babak detik kita hitung pakai ini oke okay itu dalam mm, eh, sebelum itu kita potong dulu oke okay, guys dan okay. Oke okay guys, kalian nunggu ini guys. oke, okay, jadi siap guys sekarang kita memakan ini oke, okay, kita tarik dulu Terima hmm. kasih Oke okay, sudah apa kita saya tentang alarmnya bunyi guys berarti saya dalam waktu empat menit oke okay. saya dalam makan waktu dalam 4 menit, guys habis, udah, kenapa sih sudah menonton video ini? Dan jangan lupa subscribe nih guys, tolong ya guys, lihat komen dan subscribe, terima kasih, assalamualaikum, salam wabarakatuh.